operasi menyelamat tebusan Wow oh, seperti ini ya suasana di dataran Merdeka pada tahun 2013 guys beda banget ya sama sekarang ya Allah maksudnya itu suasananya ya guys yampu untuk menyelamatkan tebusan yang Wow Oke Kalau sekarang Masya Allah kemarin kita lihat ya Di video sebelumnya Wow Teman-teman kalau belum lihat yang tahun-tahun sekarang Yang 2022 itu memang beda banget. Saya merasakan di sini perbedaannya, Guys. Perbedaan suasananya. Wow, helikopter ya. Oke. Allah. ini ini ini apa ya kalau pertunjukan kayak gini di, di tahun 2013 ya guys ya itu pasti menyentuh banget kita istilahnya kalau apa ya namanya ya anak-anak terus orang-orang kayak pemuda-pemuda gitu itu pasti keren banget kalau nonton kayak gini nih oke okay, ini ada yang mau turun berarti ini alright Oke, okay. ini mau turun apa mau ngangkat ya? Kayaknya mau ngangkat sih. Ya Allah, lama banget loh kesini. Oh, sorakannya guys. Kayak dia dibawa ya Keren banget Eh apakah sekarang masih guys Kayak helikopter gini ya Ketika parade ataupun perarakan gitu Di dataran merdeka apakah ada helikopternya juga ya Saya kemarin kayaknya belum lihat ya Hanya uh, yang di dataran merdeka saja jadi di sana hanya tentara, terus ada kereta-kereta, drum band dan lain sebagainya. Untuk helikopter kayaknya kemarin nggak ada ya, guys ya. Oh. Kalau di kampung dulu nggak ada kayak gini asli. Oh, pertunjukan ininya, guys. Saat tempurnya. Oh. Keren banget guys. Wow ada tanknya juga. Oh my god asapnya banyak banget. Wow ini ini untuk masyarakat setempat ini banyak banget yang nonton dan pasti ya kan. Tapi ya gimana ya guys kalau kita lihat memang suasananya beda banget sama istilahnya yang baru-baru ataupun 2022 yang parade itu guys. Ini membeda banget sih untuk terop-teropnya untuk apa namanya tempat yang di sini ini guys. Nah, tempat yang di sini ini juga berbeda gitu kan. Suasananya asli beda banget. Yang berjuang, siap sedia berkorban Oh masyarakat bisa langsung lihat ya dari dekat ya Woi mantap Oh ini menteri-menteri kayaknya ya atau datuk datuk atau raja-raja enggak -Raja? paham juga mantap hmm. Ya Allah, ada yang masih pakai handycam dulu guys. Ya Allah, lama oh, banget itu Sekarang pakai HP semua mereka. Ini HP-nya juga masih apa, masih burik guys. Kalau kita lihat istilahnya, gambar-gambarnya itu ya biasa-biasa banget lah, Dura uh, apa namanya, 360 atau 480 Mbps, uh, megapixel. Wow. Masih senang banget guys Saya aja istilahnya kalau ada kayak gini pertunjukan Kayak di Solo ya kan Di tempat-tempat saya itu Kalau ya tank sih nggak ada gitu kan Tapi kalau di kota-kota Karena sekarang saya tinggal di kota Jadi ada pertunjukan-pertunjukan begini Dan saya tuh merasa bangga banget gitu Ketika melihat tentara-tentara Indonesia Istilahnya melakukan pertunjukan Ya kan Perarakanlah pawai dan lain sebagainya Itu bangganya itu luar biasa Dan kita juga ingin jadinya Masuk kepada klub-klub mereka Ataupun ke pasukan-pasukan tentara itu sendiri guys Mesti mereka uh, yang nonton ini Juga merasakan hal itu Ingin menjadi prajurit gitu guys Wow Oke okay guys sudah selesai videonya so itulah tadi perarakan hari angkatan tentara ke 80 ini khusus daripada angkatan tentaranya guys dan ya itulah tadi yang ditunjukkan oleh tentara Malaysia di tahun 2013 Kayaknya berbeda sekali dengan sekarang karena kemajuan zaman seperti itu guys dan juga istilahnya alat-alat sekarang juga sudah canggih-canggih jadi memang betul beda banget ya dan suasana dataran merdeka di sini kita lihat sangat-sangat berbeda sekali. Mungkin teman-teman istilahnya yang pernah melihat di 2013, ya kan parade ataupun perarakan daripada tentara ini pasti kayak wow masa-masa itu masa-masa macam mana contoh ya. Oke, okay, di komentar di sini, guys. Beautiful video and really great song. Inilah barisan kita, My Favorite Malaysian Army Song. I have good memories with it. Wow, oke, okay, semboyan telah berbunyi menuju media bakti. Oke, okay. semoga Allah selalu memelihara tentara Malaysia. Di mana sahaja mereka bertugas, rakyat Malaysia senantiasa di belakang tentara Malaysia. Oke, okay, aku bangga jadi anak Malaysia. Bersatulah negeri orang-orang Melayu, Indonesia dan Malaysia. Kita selalu kuat saat kita membangun persatuan. Betul sih, betul. Indahnya keamanan negara kita, betul. Oke, kenapa masih ada yang menghina tentara DFB Yah. Ini padahal udah 2 tahun, 3 tahun, lima tahun yang lalu Itu memang kayak gitu guys Bener gak ngerti juga kenapa gitu Hal ini tuh terjadi kenapa seperti itu gitu kan Apakah terlalu iri dan dengki kan Nah saya juga gak paham juga Apa guna berbadan sasa kalau tidak dengan amalan dan baktinya Oh college kediaman ketujuh UPM Wow banyak sekali guys komentarnya saya kira sedikit ya kan Oke okay, dan gimana menurut teman-teman sekalian Kalau menurut saya sih mau tentara dimanapun negara tetap ya terbaik Karena mereka menjaga negara terutama istilahnya negara tercinta kita Indonesia ya kan dan juga negara kalian itu Malaysia Kita harus menghargai dan menghormati semua itu Karena dengan adanya tentara ya kan Tentara di negara kita Angkatan tentara di negara kita Maka negara kita aman damai terkendali ya kan Tapi kalau tidak ada yang menjaga ya Tidak ada tentara Maka apa yang akan terjadi musuh-musuh ataupun perompak-perompak ya kan ataupun penjajah-penjajah daripada kehidupan ya kan itu pasti akan meraja rela seperti itu teman-teman jadi kita berbangga dan kita berterima kasih kepada pasukan tentara di negara kita mari kita doakan senantiasa agar supaya tentara kita kuat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentara yang mempunyai kekuatan untuk menghalang musuh-musuh dan juga menjaga tanah air kita yaitu negara Indonesia dan juga negaranya kalian ya kan tentara kalian juga bisa menjaga dan semoga mereka senantiasa menjalankan amanah daripada pemimpin dan juga menjalankannya dengan baik terima kasih sudah tengok video ini guys silahkan komen guys di bawah gimana pendapat kalian tentang perarakan hari angkatan tentara ke 80 ya menjelang sekarang 31 Agustus ini tanggal 24 ya sebentar lagi Malaysia akan merayakan hari kemerdekaan yaitu 31 Agustus 2022 ini. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.